Baik, yang pertama kita akan jawab di halaman 109. Untuk melihat halaman, adik-adik bisa melihat di pojok kanan atas. Baik, langsung saja kita jawab. Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil diskusi. Walaupun kita berbeda suku dan daerah, namun kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara saling menghargai, saling tolong-menolong, dan tidak mengejek teman. Masih di halaman 109, jawab pertanyaan berikut, pertanyaan nomor 1, apa makna bersatu kita teguh, seperti yang dikatakan Edo di atas? Bersatu kita teguh, yakni menyatukan berbagai perbedaan untuk membentuk satu kesatuan yang kuat. Pertanyaan kedua, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Indonesia kaya akan keberagaman, maka persatuan dan kesatuan sangat penting guna mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pertanyaan ketiga, berikan tiga contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Tiga contoh sikap persatuan dan kesatuan yaitu tidak memilih-milih teman, membantu teman yang kesusahan, Menghargai perbedaan yang dimiliki orang lain Ini jawaban di halaman 110 Berikutnya Tulislah suatu cerita tentang manfaat persatuan dan kesatuan berdasarkan pengalamanmu Ceritamu harus memuat Kejadian yang menimpamu Manfaat persatuan dan kesatuan Tempat kejadian dan waktu Baik, sebelum kita jawab, mari subscribe dulu channel ini, kemudian nyalakan tanda loncengnya. Kejadian ini terjadi pada Senin 31 Agustus 2020. Saat itu, aku pulang bersama teman-teman. Ketika melewati gang dekat rumah, tiba-tiba aku mendengar tangisan. Kami segera mencari sumber tangisan tersebut. Ternyata benar. Ada anak kecil sedang menangis. Kami segera menghampirnya. Ternyata, dia menangis karena di rumah sendirian. Kami sepakat untuk menemani anak tersebut hingga orang tuanya pulang. Tidak lama, ibu anak itu pulang, kami pun berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Berikutnya, di halaman 111. Sebelum kita lanjut, mari subscribe channel ini dulu, kemudian nyalakan tanda loncengnya. Praktikan pola lantai satu tarian bersama kelompokmu dan tuliskan langkah-langkahnya, kamu bisa menambah menggambar pola lantai tersebut. Tarik kecak menggunakan pola lantai melengkung, penari laki-laki berjejer membentuk lingkaran. Bentuk lingkaran dari tari kecak biasanya terdiri dari tiga lapisan, bahkan lebih. Para penari tidak berpindah tempat, mereka mengiringi tarian kecak dengan menggunakan cak-cak-cak sambil mengangkat kedua tangan dengan serempak. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 113. Sebelum kita jawab, mari subscribe dulu channel ini, kemudian nyalakan tanda loncengnya. Tulislah kegiatan kota yang berwarna biru dalam empat cara. Menuliskan dalam empat cara. Pertama, dengan cara membandingkannya yaitu 55 dari 100 keseluruhan kota adalah kota biru. Yang kedua, menuliskan dalam pecahan yaitu 55 per 100 dari keseluruhan kota adalah kota biru. Yang ketiga, menuliskan dalam bentuk desimal yaitu 0,55 dari keseluruhan kotak adalah kotak biru. Kemudian cara yang keempat adalah menuliskan dalam bentuk persen yaitu 55% dari keseluruhan kotak adalah kotak biru. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 114. Perhatikan kotak ratusan berikut. Di kotak A, kotak B, dan kotak C. Tulislah berapa persen kotak berwarna biru untuk masing-masing kotak ratusan di atas. Untuk gambar A, kotak warna biru 35%. Untuk gambar B, kotak warna biru adalah 32%. Untuk gambar C, kotak warna biru adalah 16%. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 114. Jelaskanlah jawabanmu kepada teman sebelahmu. Jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1, 97% air bumi adalah air asin. Berapa persen air bersih yang ada di bumi? Baik, kita jawab. Persentase seluruh air dikurangi dengan persentase air asin, sama dengan air bersih. Maka, 100% dikurangi 97% sama dengan 3%. Jadi, air bersih yang ada di bumi sebesar 3%. Jelaskan jawabanmu. Pertama, kita ketahui 97% air asin. Selanjutnya, kita tentukan air bersih dengan cara 100% dikurangi 97% sama dengan 3%. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 115, temukan jawabannya. Santi membeli buku di toko diskon. Harga satu paket buku adalah 400.000 rupiah. Santi harus membayar 320.000 rupiah. Berapa persen Santi mendapatkan diskon atau potongan dari harga dasar? Baik, kita jawab. Harga satu paket buku dikurangi dengan harga setelah didiskon yaitu 400.000 dikurangi 320.000 adalah 80.000. Jadi, potongannya itu ia mendapatkan 4 eh 80.000. Kemudian kita hitung potongan harga dibagi harga satu paket buku dikali 100%, persen, sama dengan delapan puluh dibagi empat ratus dikali 100%, persen, sama dengan dua Jadi, Santi mendapatkan diskon atau potongan dari harga dasar sebesar dua Berikutnya, kita akan jawab di halaman 115. Ayo renungkan, apa nilai-nilai yang kamu pelajari hari ini? Kita jawab satu persatu dari yang paling atas. Kepercayaan, disiplin, bertanggung jawab, dan melaksanakan tugas di rumah. Pertanyaan kedua, apa manfaatnya bagimu dan bagi orang lain? Jawabannya, membaca, disiplin, dan rajin. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang telah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jujur, tanggung jawab, sportif, sopan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.